بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يطلل فلا هاتينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَفْضَلُ الْهُدَى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 Alhamdulillah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berkumpul di atas kebaikan, berada di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. kenikmatan di atas kenikmatan kenikmatan yang mendatangkan rahmat Allah pengampunan Allah dan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man Siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya dia mempelajari ilmu syariah maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Alekhu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan Kriteria, sifat dari orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim al la fihi Alif Lam Mim Itu adalah Al-Kitab, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Bagaimana orang yang bertakwa tersebut aladzina <tuk> y mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib mereka mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengimani para malaikat. Mereka mengimani surga dan neraka. Dan perkara-perkara gaib yang diberitakan kepada mereka. Yang tidak disaksikan secara langsung oleh mata. <tuh> mereka menegakkan salat. dan mereka menunaikan zakat atau, dan terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka mereka pun menyedekahkannya di antara bentuk keimanan yang disebutkan dan di antara sifat orang yang bertakwa mereka rajin bersedekah, bukan hanya menegakkan solat, bukan hanya amalan anggota tubuh, tapi juga menggabungkan antara dua amalan: anggota tubuhnya melakukan amalan dan hartanya pun keluar. Kadang orang bersemangat untuk melakukan ibadah terkait dengan anggota badan. Namun kalau sudah berurusan dengan harta, banyak yang menyangka, bukan saya orangnya. Saya kan orang susah. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Biarlah orang-orang yang berada saja ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan sabqah dirhamun miata alfi dinar satu dirham mengalahkan seratus ribu dinar. Dirham, kepingan mata uang perak. Dinar, kepingan emas. Ternyata, dirham perak bisa mengalahkan nilai pahala orang yang bersedekah dengan emas. Bukan jumlah yang menjadi tolak ukur besar tidaknya pahala tapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana mujahada ketulusan bagaimana kesungguhan dia di dalam mengeluarkan sedekah itu kenapa bisa dirham ini mengalahkan dinar bahkan bukan satu dua dinar Seratus ribu dinar kalah dengan satu dirham, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyedekahkan dinar dia punya puluhan atau ratusan ribu yang lainnya. Sementara yang punya dirham dia hanya punya dua keping Ketika dia sedekahkan satu tinggal satu miliknya dia sedekahkan setengah dari hartanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kulli ibadiyalladina amanu Wa wa katakanlah wahai muhammad terhadap hamba-hambaku yang telah beriman apa yang diperintahkan oleh Allah Agar mereka yuqimu salat. Menegakkan salat. Setelah itu. Wayunfiqu mimma Mereka menyedekahkan rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Sirrat wa alaniya. Baik secara rahasia. Sembunyi-sembunyi, diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Dilihat, disaksikan oleh manusia. Min qabli ayyatia la Sebelum datang hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan. ada jual beli artinya tidak bisa tawar menawar ini hari akhirat tidak ada pula sahabat yang bisa saling tolong menolong satu dengan yang lainnya Allah perintahkan semua dari kita mendapatkan rezeki dari Allah Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak, maka dia bisa beramal lebih banyak. Yang sedikit, maka apa yang lebih dari dia, walaupun sedikit, keluarkan. Dulu, para sahabat pernah datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka keluhkan kepada Nabi bukan kemiskinan mereka. Tapi yang mereka keluhkan adalah persaingan di dalam amalan. Zahabah ahlud dusur bil ujuh. Orang-orang miskin dari penduduk suatu negeri. Mereka mengeluh kepada Nabi tentang pahala. Apa yang mereka keluhkan? Tentang orang-orang kaya. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wayasumunaka mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan. Mereka keluh. Mereka mengadu kepada Nabi. Bagaimana bisa mengalahkan orang-orang kaya ini orang orang yang memiliki harta. Dan kondisi kita di masa sekarang ini, ndak ada yang seperti sahabat dulu. Sahabat dulu di antara mereka, Ada yang hanya punya satu kain. Satu kain saja. Kalau kain itu dia cuci, Nanti kering, Baru dia keluar dari rumahnya untuk dipakai lagi. Di antara mereka ada yang sampai mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar karena tidak ada yang mau dimakan. Di antara mereka bahkan sangkin tidak tahannya merasakan lapar sampai berguling-guling di tanah. masih merasa susah masih merasa tidak punya apa-apa mereka datang kepada Nabi tidak pernah mengeluhkan kondisi ekonomi mereka yang mereka keluhkan adalah bagaimana pahala mereka mereka tidak mau kalah dengan orang-orang yang memiliki harta Minta diajarkan amalan yang bisa mengalahkan amalan orang-orang kaya. Kita semua bisa bersedekah, bisa membantu, bisa menolong yang lainnya. Kenapa riba begitu maraknya sekarang? di mana-mana ada riba. kenapa? Kesadaran untuk sedekah kurang. Andai kata sedekah ini ditumbuhkan dan dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yamhaqullahu riba wa yuribish-shadaqat." Allah akan menghapuskan riba Dan akan menumbuhkan sedekah-sedekah Hilang itu riba Dengan apa? Dengan sedekah Kalau setiap muslim Setiap orang yang beriman Sadar untuk saling membantu satu dengan yang lainnya Mengeluarkan sedekahnya Mengumpulkannya Dan membantu saudaranya Maka riba itu pun akan padam Tapi kalau sedekah ini tidak ada, kurang, hanya sebagian orang tertentu saja yang mengeluarkannya, maka riba yang akan naik. Alaihwalaykumrohaimaniwarahimakumallah. Dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mereka butuh pun mereka tetap mendahulukan yang lainnya di dalam menolong dan membantu memberikan harta itu tidak fikir-fikir. Orang-orang Ansar lihat ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah. Orang-orang yang berhijrah ini tidak membawa apa-apa, hanya membawa sedikit yang bisa mereka bawa, karena mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam kondisi diam-diam dan tidak sepengetahuan orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak ada yang bisa dibawa. Orang-orang Ansar menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Coba lihat bagaimana orang-orang ansar Memperlakukan saudaranya Mereka pun menawarkan Kebaikan-kebaikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Abdurrahman bin Auf Dipersaudarakan Kepada salah seorang ansar Masing-masing, ini kamu, ini saudaramu, kamu, ini saudaramu, saling membantu. Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh saudaranya, saya punya kebun, sebahagian untuk kamu, sebahagian untuk saya. Saya punya rumah, sebahagian kamu pakai, sebahagian saya yang pakai. Saya punya beberapa orang istri Lihat dari istriku Mana yang kamu mau Saya akan ceraikan Kamu bisa nikahi Coba lihat Ini mustahil masa sekarang Mustahil di masa sekarang Perkara yang gak masuk akal tapi demikianlah kekuatan, keimanan mereka. Hidup mereka ini bukan untuk harta. Mereka tahu semua yang mereka dapatkan dari Allah SWT, hanyalah sekedar titipan. Dan mereka tahu, ada hak dari orang yang lain, yang Allah SWT datangkan melalui jalur dirinya. Ini kadang orang tidak pahami, dia merasa semua yang dia upayakan itu adalah milik dia. Saya yang mencarinya, saya yang berusaha. Enak saja, tinggal mau diberi usaha. Nah. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan kepada para sahabat firman Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbu kamu tidak akan sampai ke jenjang albir yang terbaik Sampai kamu bisa menyedekahkan yang kamu paling cintai. Apa harta yang paling kita sayangi kamu bisa berikan. Turun ayat ini. Sahabat langsung bersegera datang kepada Nabi. Dan mau menyedekahkan. Di antara mereka yang paling bersegera adalah. Umar Ibn Al-Khattab Umar Ibn Al-Khattab Langsung datang kepada Nabi Dan berkata Ya Rasulullah inna li bayruha. Wahai Rasulullah Saya memiliki Bayruha Bayruha itu Sebuah kebun kurma Yang Terletak di khaybar Sangat sejuk tempatnya dan ada mata air di situ yang airnya sangat lezat Dan Nabi SAW senang datang ke kebun kurma ini. Sangkin sayangnya Umar terhadap kebunnya, kebunnya dikasih nama. Kita kalau pelihara binatang, binatang itu kita sayangi, dikasih nama. Tapi ada yang punya kasih nama sawahnya. Berarti tidak sayang sama sawahnya. Ini dikasih nama bayruha. Kebunnya. Saking disayangnya ini kebun. Maka kata Umar, al-bayruha lillahi rasuni Bairuha milik Allah dan Rasulnya Langsung diwakafkan Tidak tanggung-tanggung Kenapa? Harta yang sebenarnya yang kita miliki Adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Yang kita makan untuk diri kita Itu habis saja Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan sembelihan kemudian dibagi-bagi Nabi bertanya kepada Aisyah apa ada yang tersisa dari hewan sembelihan itu maka Aisyah mengatakan hanya ini ya Rasulullah yang tersisa maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ini yang tersisa. Yang tersisa adalah yang telah keluar. Yang ini ini untuk dimakan habis. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan dari makanan kita, pakaian kita, sampai tidak muat-muat itu lemari. Persamaan dengan itu, kalau lihat lagi yang baru, mau lagi dibeli. Makanan sering terbuang-buang, bersisa. Tidakkah dia sadar? Ada orang yang membutuhkannya, ada orang yang kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak bisa hidup mewah, bukan tidak bisa makan dengan makanan yang beraneka ragam dan banyak jenisnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya hidup dengan kecukupannya saja. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Mal faqru akhsya'alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian, kata Nabi. Walakin akhsya'alaikum. Antum sabah'alaikumud dunia. Fatanafasu'a kama tanafasuha. Fa'ahlakakum kama ahlakatum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Tapi yang aku takutkan adalah dibukakan kepada kalian dunia. Kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana dahulu orang-orang mengejarnya. Mereka binasa karena hartanya. Maka itu pun bisa membinasakan kalian. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Coba lihat, adakah yang berpikir sedekah kalau dia mendapatkan harta? Semakin banyak yang dia dapatkan, apakah semakin dia bersyukur kepada Allah? Ingat-ingat ketika dia masih susah. Bagaimana kedekatan dia dengan Allah SWT? Ketika dia semakin naik ekonominya. Semakin banyak hartanya. Apakah dia semakin taat kepada Allah SWT? Wah, pas miskin. Selalu ke masjid. pulang makan di rumah bersama keluarga bersenda gurau pas banyak uangnya tidak pernah makan di rumah kumpul-kumpul sama teman jam sholat tidak ke masjid sebentar pisolatnya. ya bagus kalau masih sholat ini terjadi bahkan Qarun menjadi contoh besar Allah sebutkan inna Qaruna min Musa fabagali. sesungguhnya Qarun ini dulunya dia adalah kaumnya Musa dia bukan kaumnya Fir'aun yang mengalami kesulitan tertindas Kemudian dia pun melampaui batas. Setelah Allah berikan harta, Allah uji dengan dunia. Bahkan dia mengingkari na'amat itu datangnya dari Allah. Dia ajak untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Dia katakan, Inna ma ada ilmin andi. Sesungguhnya saya mendapatkan ini semua karena Ilmu yang saya miliki. Saya pintar mengelola harta. Saya pintar mengatur manajemen yang baik. Saya pintar di dalam pertanian. Saya pintar di dalam peternakan. Ini usaha dan kerja keras saya. Kamu itu jangan bawa, -bawa Tuhan. Saya ini. Ini kan kalimat orang-orang sekarang. Kalimat yang dikatakan oleh korun. jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia pahami bahwa sedekah itu mendatangkan kebaikan maka tidak akan pernah di setiap harinya dia mengabaikan sedekah dia akan memberi dia akan melihat siapa yang membutuhkan. Dia kasih. Dalam hadith yang sahih, direwetkan oleh al-imamul Bukhari dan imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ma minkum min ahadin, illa sayukallimuhu rabbuhu qiyamah. Tidak ada seorang pun juga di antara kalian kecuali nantinya akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. bainahu wa bainahu tarjumaan. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penterjemah. Langsung bicara dengan Allah. Tanpa perantara sebagai penterjemah. fala yara illa ma Dia lihat ke arah kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang dulunya telah dia lakukan. dari kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, itu dia lihat semuanya. Dia lihat sebelah kirinya fala yara illa ma Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang dulunya telah dia perbuat dari kemaksiatan, dosa, atan kelalaian, keingkaran. Kemudian dia lihat ke arah depannya. Tidak ada yang dia lihat kecuali neraka berada di hadapannya. Ketaatan, kemaksiatan, neraka. Sekarang kita belum di akhirat lihat amalan kita lihat dosa kita coba bayangkan mana yang lebih banyak saya kira tidak ada yang merasa amalanku lebih banyak dosa sudah jelas akan dibalas amalan yang kita lakukan belum tentu diterima yang terlihat di hari kemudian itu yang diterima. Sekarang kita hanya bisa berharap mudah-mudahan di amalan yang kita lakukan diterima. Bagaimana ketika dia melihat ke depannya neraka dia ada di hadapannya? Ini kan sangat mengkhawatirkan. Langsung ini tempat saya ini kalau begitu. Kata Nabi fattakun nar. Bebaskan diri kalian dari api neraka. Fattakun nar. Bebaskan diri kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Walau bisyikid tamrah. Walaupun menyedekahkan sepotong kurma. Sepotong kurma bagi orang-orang Arab yang hidup di daerah kurma. Itu hal yang sangat kecil. hal yang tidak terlalu bernilai. Tapi kata Nabi, walaupun sepotong kurma sedekahkan. Walaupun hanya sesuap nasi, berikan. Walaupun hanya sepotong roti, kasih. Walaupun sedikit yang kita bisa beri, maka bersedekahlah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini pembebas. Ini pelindung tameng dari api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadits yang sahih juga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam "Inna sadaka tasir ghadab Sesungguhnya Sedekah yang rahasia Yang tersembunyi Tidak diketahui oleh orang Itu akan memadamkan kemurkaan Rab baraka wa ta'ala Jadi boleh sedekah terang-terangan, dia kasih orang langsung, boleh. Tapi kalau tidak ada yang tahu, itu lebih utama. Lebih menjaga ketulusan niatnya, lebih menjaga keikhlasannya, dan pahalanya pun lebih besar. Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala padam. Kalau kemurkaan padam Datang rahmat Allah Sementara orang yang dimasukkan oleh Allah Di dalam surga Adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadits yang lain Nabi sebutkan Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah Kama tutfi'ul ma'an-narah sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sedekah itu dapat menghapusnya. sebagaimana air memadamkan api ada yang sisa dari api kalau kena air habis Semakin banyak sedekahnya, maka akan memadamkan. jadi nah, perumpamaan ya, lihat. Api bisa padam, kalau airnya banyak. Kalau airnya sedikit, tidak padam apinya. Perbanyak sedekah. ustaz harta saya tak banyak je bagaimana mau padamkan ini dosa ada sedekah-sedekah yang lainnya yang dihitung sebagai sedekah fi kulli tahmidatin sadaqa wa fi kulli tasbihatin sadaqa وَفِكُلِّ تَهْلِيلَةٍ Sadaqah Setiap tasbih, sedekah. Setiap tahmid, mengucapkan Alhamdulillah, adalah sedekah. Mengucapkan La Ilaha Ilallah, sedekah. Menyambung silaturahmi adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika, sadaqah. Senyumnya kamu ketika berhadapan dengan wajah saudaramu, itu pun sedekah. Jadi jangan bersedih dulu. Kalau enggak punya banyak. Banyak sedekah yang lainnya. Kalau dia tidak bisa dengan harta, maka dengan zikir-zikirnya yang dihitung sebagai sedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sedekah ini dapat melembutkan hati yang keras. Orang yang punya jiwa keras sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, suka menentang, suka membangkang. Untuk melembutkan hatinya itu dengan sedekah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al -Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada Salah seorang sahabat yang minta untuk dituntun supaya hatinya menjadi lembut. Kata Nabi, Ida fa miskin ala yatim. Apabila engkau ingin melembutkan hatimu, maka, Berimakanlah orang miskin. Dan usaplah, sapulah kepala anak-anak yatim. Artinya ini santuni anak-anak yatim. Ini perkara yang dapat melembutkan hati. Dan banyak dari kita selalu mengeluh dan merasakan kerasnya hati kita ini. Kadang dinasihati, tidak mau langsung terima, mesti mau menolak, dan seterusnya. Ini resep dari Nabi Alaihi Wasallam kalau orang punya penyakit hati seperti itu beri makan orang miskin, santuni anak-anak yatim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kemudian yang terakhir yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yusbihul aibadu fihi illa malakani fayaqulu li ahadihima Allahumma a'ti wa al Allahumma a'ti Rasulullah sallallahu alaihi tidak ada suatu hari pun juga. Kecuali di pagi hari bagi seorang hamba akan turun dua malaikat. Yang satu malaikat berkata, Ya Allah, a'ati munfiqan Berikanlah ganti bagi orang-orang yang bersedekah ketika dia keluarkan malaikat mendoakan agar yang dikeluarkan itu diganti kembali oleh Allah malaikat yang lain berkata Allahumma a'ti mumsikan talefa. ya Allah tahan iya. binasakanlah hancurkanlah habiskanlah bagi orang-orang yang menahan harta mereka, tidak mau bersedekah ini orang kafir saja bisa yakin seperti ini saya ingat pernah bertemu dengan orang Cina yeah. dia bicara masalah bisnis masalah masalah sarang walet terus saya bilang kan nggak semua yang punya sarang walet itu berisi apa jawabannya iya tidak berisi kalau seekiqi orang kalau kikir katanya tidak bisa ini orang kafir ini mau katanya terisi harus isi dulu orang rajin mersedekah rajin membantu orang Ternyata orang kafir pun memahami seperti ini. Dan memang benar, bahkan orang kafir sekalipun kalau dia bersedekah, kalau dia berbuat kebaikan dalam hal yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan untuk dia ditambah kelembutan hatinya dan mudah-mudahan dengannya dia mendapatkan hidayah. Jamaah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita yang sudah beriman kepada Allah. Begitu beratnya keluar. Eh, nanti deh, saya tanya dulu istri. Pada luangnya ini, banyak fikir pikir lagi, fikir pikir lagi. Kadang kebergantungan dia terhadap dunia terlusar Harapan dia kepada Allah terlalu lemah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan "Law annakum tawakkaluna Allah haqqata wa la razakakum kama tarzuqut thayr." Andai kata kalian bertawakal, berserah diri, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana? Burung diberikan rezeki. Bagaimana rezekinya burung? Tardu khimasa. Pada pagi hari, dia keluar dalam keadaan perut khosol. Tidak ada isinya, kosol. Wataruhu bintawana. Pulang di sore hari dalam keadaan perut sudah kenyang. Tidak bawa karung pulang eh, untuk makan besok ini. Burung hanya berpikir apa? Makan, kenyang, sore, pulang. Tidak ada burung punya penyimpanan makanan. Siapa tahu nanti musim hujan, siapa tahu napaanin panen mie orang semua padinya, di mana mungkin mau makan. Tidak ada dia berpikir seperti, tapi ternyata rezekinya tetap Allah subhanahu wa taala jamin. Allah akan berizki dia sebagaimana? Rezekinya buruk. Tinggal berusaha sedikit. Tapi nanti kalau dia sakit bagaimana? inilah kadang manusia akalnya terlalu panjang berpikir ke depan, untuk dunianya, tapi buntu untuk memikirkan akhiratnya. Disitulah tadi, Muslim itu saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, saling perhatian satu dengan yang lainnya. Kalau dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan melantarkan balasan pahala kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyanyiakan dia. Jangan terlalu khawatir. Berusahalah. Tapi jangan berlebih-lebihan di situ. Ambil dari dunia secukupnya, selebihnya gunakan semua waktu untuk meraih kemuliaan akhirat. وَبَتَغِهِ <tuh> fi Carilah olehmu apa yang telah Allah persiapkan berupa kemuliaan di negeri akhirat dan jangan lupakan bahagianmu di dunia Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistikaomahan kepada kita menuntun kita di atas Taufik dan hidayahnya wa Alihi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh